Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun Anda berada Selamat malam Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia Seputar idola kita Lesti Dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini, bang mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial nih, ya dari idola kita. Ke kabar pertama, pastinya kalian tentunya happy sekali ya, karena disuguhkan vitamin yang paling dinantikan, yakni vlog BBL berenang bersama Papa Bilar. Wow, ini sih cute dan sangat lucu hingga menggemaskan sekali, dan kita salvok dengan... BBL yang berenangnya persahabatnya ini sudah bisa sendiri. Ini momen ketika BBL dilepas tuh persahabatnya nggak dipegangin, masya Allah. Dan tentu membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada abang Fatih yang semakin hari semakin pintar, masya Allah. Dan perhatikan persahabat, tiap oleng kakinya nyari keseimbangan, tangannya refleks ini ke pelampung memegang pelampung persahabat ya inilah tentunya BBL yang begitu pintar, Masya Allah luar biasa doakan yang terbaik ya buat BBL mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh, momen ini pun di kembali oleh akun It's Bitterty. ada kalimat caption yang dituliskan paspart ini, dia pengen mandiri, gak dipegangin tiap oleh kakinya nyari keseimbangan Tangannya refleks ke pelampung Masya Allah, bayi 5 bulan loh Bapak ke nggak tahu ngomong apa tuh Masya Allah luar biasa banget ya Bayi lima bulan, sudah pinter Masya Allah luar biasa Ini sih tentunya calon kebanggaan kedua orang tua Luar biasa Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan dari Bilal Terimutakin mengatakan Pas oleng dikit banyak langsung abang pegangin Masya Allah, luar biasa Ini pinter banget ya Kita tentunya wajib trendingkan Yuk sama-sama kita support yang terbaik karya-karya idola kita Kemudian persahabat ya Di Lester Entertainment pun Ini sudah disuguhkan vitamin bahagia Ini wajib trending juga Yuk dua vlog kita trendingkan di momen vlog Lesley Entertainment ini, Bunda Lesti Kejora nyanyi langsung di hadapan Keanu Keanu aja sampai takjub ya, Masya Allah luar biasa Ini sih kebanggaan juga untuk keluarga Konoha, Masya Allah Suara Bunda Lesti memang selalu konsisten dan selalu membuat pendengarnya pastinya takjub Luar biasa Kita lihat bersahabat, di kalimat caption yang dituliskan oleh akun sabodoting underscore Leslar. Sampai Allah gitu, Kak Keanu Nah, inilah alasannya kenapa lakinya susah dibangunin Lah, yang banguninnya suaranya adem gini, Luar biasa banget ya Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan juga dari para sahabat Yakni dari akun Instagram Zevani Suara mengatakan Masya Allah, bener banget, kata Keanu Berkah banget, makanya Allah Subhanahu SWT pertemukan mereka berdua saling melengkapi Inilah yang bikin bangga kita semuanya Yuk, nggak mau tahu kita wajib trendingkan Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat, kita juga mendapatkan kabar terbaru BBL saat ini Persahabat ya, masih momen liburan di Bandung Kali ini Abang Fatih diajak oleh tim Lesar Entertainment untuk memanah Wow dari kecil aja udah diajarin Udah dikenalkan memanah persahabat Ini yang bikin semakin bangga juga kepada idola kesayangan Dari kecil tentunya sesuai arahan Papa Bilar Diajarkan berenang, memanah, dan berkuda Semangat terus ya untuk Abang Fatih Semoga selalu sehat dan bahagia Kemudian Persahabat di juga di unggahan terbaru Mini Gold mengunggah sebuah postingan ada lagu takdir cinta Lesti dan Rizky Pilar Kita simak Persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Takdir cinta bersama Mini Gold Leslar series Sudahkah kamu memiliki koleksi Mini Gold Leslar series yang pertama ini. Buat kamu Lesler Lovers, jangan lupa kumpulin semua koleksi mini gold Leslar series pertama ini sebelum kehabisan Dan dapatkan kesempatan bertemu dengan Lesti dan Bilar Hmm, mungkin bisa sama Abang L Wow, yuk persahabat ya, kalian harus juga tentunya memiliki mini gold persahabat ya Leslar series yang pertama bersama tak bercinta Mudah-mudahan ya, semakin banyak juga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 Bang Minu, champion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.